Wow, apa ini guys? Wow, wow kakak berhasil menemukan mainan. Wih, mainan warna-warni kayak gini guys! Wow, kira-kira mainan apa ya ini ya guys? Wih, lihat ini! Wih, di di warna-warni. Wow, kita kumpulkan yuk guys! Wih, mantul sekali! Kita kumpulkan mulai dari yang ini, ya, guys. Apaan nih, ya, guys? Wow, ternyata ini adalah boneka panda, guys. Wih, mantul sekali, ya, guys! Kita kumpulkan <tie> disini dulu, ya, guys. Wih, wow, let's go! Kita kembali lagi ke sini untuk mengambil mainan. Wih, apaan nih, guys? Warna biru! Wow, ternyata ini adalah buku, guys. Nih, buku ajaib warna biru! Wih, wow, ada gambarnya batik-batik kayak gini, guys! Wow, ada gambarnya orang, guys! Wih, mantul sekali, ya, guys! Wow, kita kumpulkan! Wih, wadidaw, masih banyak sekali, guys! Kita ambil yang warna biru ini, guys! Ini apa nih? Wow, ternyata ini layar dedak, ter guys. Wow, layar buat periksa. Wih, kita kumpulkan di sini guys. Wow, mantul sekali ya guys. Wih, kita langsung ambil ini guys. Apaan nih? Wow, ternyata ini adalah meja makan guys. Wih, wow, mantul sekali ya. Wih, warna pink. Wih, mantul, kita kumpulkan. Wih, waw, waw, waw, waw, lanjut kita mengambil yang ini, guys. Wow, apaan nih? Wow, ternyata ini adalah mobil-mobilan mini, guys. Wih, bisa berputar gini atasnya, guys. Wih, didi, didi, mantul sekali! Wow, lihat ini. Wih, langsung kita kumpulkan ya mobil-mobilan warna birunya. Wih, mantul! Wih, langsung kita ambil lagi, guys. Wow, apaan nih, guys? Wow, ternyata ini adalah kotak berangkas, guys. Ada kuncinya, bisa dibuka, guys. Nih, wow, wih, mantul sekali ya! Bisa dibuka begini, guys. Wow, mantul sekali, warna ungu, guys. Ada tulisannya "Surprise inside Wih, mantul sekali, kita kumpulkan ya, guys. Wih, mantul, kita ambil yang ini, guys. Wow, ternyata ini adalah TV, guys. Wow, TV warna biru! Wow, mantul sekali! Kita kumpulkan. Oke, lanjut, guys! Wow, apaan nih, guys? Wow, ternyata ini adalah mikroskop, guys. Buat melihat kuman-kuman dari sini, guys. Lihat ini, wow, mantul sekali! Wah, wow, warnanya merah, mikroskop, mikroskopnya, guys! Wih, kita langsung kumpulkan, ya, guys! Wih, mantul sekali! Kita ambil yang warna hijau ini guys Wow ini adalah mainan pohon kelapa guys Lihat ini guys Wih ada pohon kelapa mainan Mantap sekali Wih kita kumpulkan ya guys Di sini ya guys Wih dapat banyak sekali warna-warni guys Wih masih ada banyak nih guys Kita ambil yang ini warna kuning Wow ternyata ini adalah mainan pizza guys Lihat ini guys Wow nyam nyam nyam nyam nyam Enak guys Wih kita kumpulkan ya guys Oke lanjut lagi guys, kita mengambil yang ini guys, warna pink apa ya ini? Wow ternyata ini adalah mainan lemari es guys. Wih lihat ini bisa dibuka nih, wow lepas guys. Wajib jauh, nggak apa-apa guys, kita kumpulkan aja, taruh sini guys. Wih <gulmuk> dididididididih, <gulmuk> kita ambil yang ini guys. Wow ini adalah hair dryer guys. Wih mainan hair dryer buat ngeringin rambut. Wah wow, warnanya pink sama hijau mantul kita kumpulkan wih, wih, wih. kita ambil lagi guys Wah apa nih Wow ternyata ini mainan friend fresh tentang goreng guys enak sekali ya Wih mantul sekali ada gambarnya orang Wih warnanya kuning. kita kumpulkan ya guys di sini ya Wow mantul sekali perburuan kita hari ini guys Wih kita ambil lagi ya guys apaan nih Wow, ternyata ini adalah mainan center guys. Wow, ada centernya nih guys. Wih, wow, mainan center warna kuning dan juga oranye guys. Mantul sekali ya. Wih, kita kumpulkannya di sini ya guys. Wih, di di di di di, di. Wow, kita ambil lagi yang ini guys. Apa nih? Wow, ternyata ini adalah mainan make up make upan guys? Wow, mantul sekali. Wih, wow, kita kumpulkan di sini ya. So, wow, sepertinya tinggal satu lagi nih, guys. Wow, ini adalah mainan bongkar pasang, guys. Ini adalah mainan bongkar pasang Lego. Bisa dibongkar pasang begini, guys. Tuh, bisa dilepas. Wih, mantul sekali ya. Kita pasang lagi ya, guys. Wih, di di di di di Kita pasang lagi mainannya, guys. Wih, wow, mantul sekali nih, guys. Wih, di di di di di di di di wow, Wow, lihat ini, guys. Perburuan kita banyak sekali. Wow, mantul. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, ya, guys. Wih, mantul, kan? Sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Dadah, guys. Wih, mantul.